Assalamualaikum Hai guys Welcome back to my channel Yensa TV Es krim Suatu makanan Yang sangat populer Dari kalangan anak kecil Remaja, dewasa Sampai kakek nenek pun Kali ini Saya akan membuat Es krim yang sederhana Cukup unik Dan mengenai rasa Ya tidak kalah enak loh. Kata suami sih <tik> <tik> Kita mulai aja yuk Tapi sebelumnya like dan subscribe dulu ya Bahan dan cara membuat Dua buah jagung manis besar Di sini saya menggunakan Satu jagung manis besar Dan dua jagung manis kecil Iris bulir jagung Dengan pisau sampai menjadi pipilan Atau kalian bisa menggunakan jagung pipil yang bisa didapat di minimarket terdekat atau all shop ya kira-kira sekitar 295 gram ya 350 ml santan kental atau kalian bisa menggunakan 65 ml santan kental instan dan 280 ml air putih 75 gram gula pasir atau takarannya sama dengan 5 sendok makan gula pasir satu buah daging kelapa muda ini dagingnya saja ya Yang digunakan Airnya tidak digunakan Satu lembar daun pandan Eh Ini dia Makasih sayang Udah petikin daun pandannya Dan es krim ini es krimnya kalian bisa menggunakan varian rasa apa aja yang kalian suka. Tapi akan lebih enak jika rasanya vanilla saja loh. Tapi aku nya malah tiga rasa. Ya adanya ini adalah enggak apa-apa. Kukus jagungnya. Atau kalian bisa merebus jagungnya Tapi saya memilih mengukusnya Agar rasa manis jagungnya tidak berkurang karena tercampur dengan air Sambil menunggu Kita siapkan wadah yang lain di kompor yang satunya lagi Masukkan santan Gula pasir daun pandan dipotong-potong lalu dimasukkan nyalakan api setelah mendidih matikan apinya jagung kukusnya kita coba dulu udah matang belum ya hmm matang Oke okay, matikan apinya Lalu masukkan jagung yang sudah direbus ke air santan yang sudah dimasak tadi Panaskan lagi sampai mendidih Diamkan dulu sampai panasnya hilang Lalu aku masukkan ke kulkas agar terasa dingin esnya. Nah, sekarang baru kita sajikan. Masukkan jagung manis dan airnya ke mangkuk lalu daging kelapa mudanya dan yang terakhir es krim coba cicipin, Hai. selamat makan. Wah oh, ini udah agak leyer. Ya sembilan rumah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, enak. enak. Nah, persentase enak kurang. <laughs> tadi kelemahan di luar jadi dingin sebagai pencicip rasanya enak tapi makasihnya dulu kali nih esnya hmm. hmm. agak kelihatan bulat <laughs> maaf guys ini soalnya pertama kali aku pakai sendok itu sendok es krim ceritanya baru nyampe kemarin itu sendoknya kalau masih mau masih ada kok rasanya nggak terlalu manis hmm? cukup kalau terlalu manis nanti agak gendutan flavornya pas dengan sedikit es what hot icees keasaman Dari kelapa ya, asalnya mm. yes, dan yang penting es krimnya asli Kita ganti di endorse, emang masih layak di endorse. <laughs> Baru juga berapa video <laughs> nah, yang penting enak lah videonya juga belum bagus guys, masih belajar <tuk> ini sambil buat sambil rusuh Ingat. Sambil, sambil ribet buat video jadi maaf ya guys saya belum tapis buat video saya nah, sambil belajar belajar Yang penting enak ini akan lebih enak kalau es krimnya itu es krim vanila aja ya tapi karena kemarin gak ada cari kesana-kesini yang khusus vanilla yang ukuran besar ya udah terpaksa deh yang campur aja Tiga rasa Kalau mau buat dulu es krimnya Kelamaan jadi beli aja beli es krim walls Oke okay, guys terima kasih sudah menonton video kami Nantikan video-video selanjutnya ya Assalamualaikum